Baiklah kita mulai kegiatan pada kesempatan kali ini Dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim Anak-anakku semuanya kita lanjutkan materi matematika dengan bab lingkaran Lingkaran dan unsurnya Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup jadi kumpulan titik-titik yang membentuk ling lengkungan tertutup. Ini sebagai peragaan titik-titik-titik titik yang banyak sekali. Kemudian titik-titik itu berhubungan satu dan lainnya saling berhimpit. Menjadilah kumpulan titik-titik-titik yang sangat rapat dan menjadi suatu garis maka inilah yang disebut dengan lingkaran unsur lingkaran satu, titik pusat lingkaran dua, jari-jari lingkaran dengan sebutan R 3. diameter atau D sering disebut juga dengan garis tengah 4. busur lingkaran 5. tali busur lingkaran 6. tembereng 7. juring 8. apotema itulah unsur-unsur lingkaran Mari kita jelaskan satu persatu. Kita awali dengan titik pusat lingkaran yang sering diberi tanda dengan simbol 0. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Jari-jari dengan simbol r adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran Busur Garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran Baiklah kita perhatikan peragaannya ini Ini adalah sebuah lingkaran Dengan sebuah lingkaran Dengan titik pusat ini Titik pusatnya adalah P Ini sebagai titik pusat Yang berada di tengah-tengah lingkaran Dan antara titik pusat dengan busur ini Ini busur Garis lengkung yang tertutup ini adalah busur Itu namalah jari-jari Sedangkan yang dinding di luar yang melengkung ini Adalah busur Saya ulangi Yang di tengah-tengah ini adalah titik pusat lingkaran Titik pusat sampai busur namanya jari-jari Dan yang melengkung ini adalah garis atau busurnya jadi, ini keterangannya: titik pusat lingkaran R itu jari-jari B itu busur lingkaran. Kita lanjutkan tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik. Diameter tali busur yang melalui... Titik pusat lingkaran 6. Apotema Garis yang menghubungkan Titik pusat lingkaran Dengan tali busur Atau garis terpendek Antara tali busur dengan pusat lingkaran 7. Keliling Busur terpanjang pada lingkaran Kita lihat peragaannya Ini Kita awali tadi yang pertama yang melengkung ini namanya busur sedangkan busur yang terpanjang ini busur yang terpanjang ini namanya keliling eh, ini keliling busur terpanjang ini keliling kemudian ini tadi adalah titik pusat titik pusat sampai titik busur, garis busur ini namanya adalah jari-jari ini juga jari-jari nah, sedangkan dari titik busur yang ini dari titik pusat peta lingkaran ini keseluruhannya ini namanya diameter jadi, diameter ini, ini diameter, titiknya ini titik pusat tadi, kalau sebagian dari diameter, jadi diameter, itu separuhnya adalah jari-jari. Kemudian, ini adalah apotema, garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur garis terpendek nah, ini adalah apotema ya kita perhatikan sudah jelas ini ini adalah tali busur tadi sudah dijelaskan ini juga tali busur sama namun tali busur yang melewati titik pusat lingkaran namanya dia ya, meter yang tidak ini namanya tali busur seandainya di sini juga tali busur yang A ini apotema mulai diukur dari titik pusat lingkaran sampai dengan garis yang menghubungkan ini tadi garis terpendek ini garis terpendek ini apotema yang ini adalah tali busurnya sampai di sini jelas jadi tali busur diameter diameter itu juga merupakan tali busur namun melalui titik pusat terus keseluruhan yang tadi diameter ya separuhnya adalah jari-jari Lanjutkan juring. Apa tuh juring itu juring adalah luas daerah yang dibatasi dua buah jari-jari dan sebuah busur. Yang sembilan adalah tembeng, luas daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Bedanya, kalau juring... Itu yang membatasi adalah dua dan satu. Kalau ini ini dibatasi oleh masing-masing satu. Jadi kalau yang membatasi satu satu busur dan tali busur nama tembereng namun kalau juring dibatasi dua buah jari-jari dan sebuah busur. Sama-sama, tembren dan juring itu mencari luas daerah. Sama, mencari luas daerah. Perhatikan gambarnya, ya. Ini kita perhatikan. Ini tadi adalah titik pusat. Tadi titik pusat ini adalah jari-jari. Ini juga jari-jari Nah Daerah ini Daerah ini Yang dibatasi oleh Dua jari-jari Dan sebuah Busur Maka ini namanya Juring Juring Dari daerah inilah Yang namanya juring Paham sampai sini? Ingat Dua jari-jari dan satu busur satu busur itu namanya juring namun kalau ini tembereng adalah busur ini busur dan tali busur ladera inilah disebut tembereng sampai sini sudah jelas kalau seperti ini ada dua misalnya seperti ini ada busur dan inilah inilah disebut juring daerah ini disebut juring karena dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur paham anak-anak semuanya? kita lanjutkan demikian tadi untuk materi lingkaran kita mengenal bagian-bagian lingkaran ini untuk latihan bisa untuk memperjelas dari penjelasan bapak tadi untuk mencari soal-soal ini kita perhatikan ada soal yang pertama sebuah Maaf, sebutkan buah Banyak jari-jari Gambar roda di bawah ini Ini ada satu roda ah, Ingat Roda yang luar ini tadi disebut apa? Busur Yang di tengah ini namanya Titik pusat, betul Yang kecil-kecil namanya Jari Jari dua-dua ini Dan satu namanya juring Dan sebagainya Nanti dipahami, betul ini pertanyaannya jelaskan perbedaan tentang tali busur dengan diameter tembereng dengan juring busur dan keliling lingkaran apotema dan jari-jari demikian untuk materi pertemuan kali ini semoga dapat bermanfaat untuk itu pesan Bapak rajinlah belajar selalu dan jangan lupa jaga kesehatannya dan semoga jadilah anak yang sukses. Terima kasih. Terima kasih telah bersama kami Bambu Siripno untuk belajar bersama berbagai ilmu. Sederhana semoga bermanfaat. Kami mohon sebelum meninggalkan channel Bambu Siripno, sempatkanlah untuk memberikan subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.